tanyain kakak ini capek nanya iya terus ini ngomong ngomong kok ngomong <tuk tersiuk> <Oi. tuk tersiuk> Oke okay, cuy berkreasi sama wajahnya cuy kali ini kita buat video prank bareng lagi cuy di lapangan merdeka ya kali ini kita lagi buat video bareng bantu berkembang. Oke Jun, oke jadi kalian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 ngomong apa? Jangan Tahu enggak kau? Aku ada dari tadi nyari ikau, posisinya aku deket yang bendera, satu sama dekat lapangan bola basket Ntar aku tanya dulu ya sama kakak ini ya, kak ini lapangan binjai kan kak? Iya bang Betul lapangan binji Pokoknya berapa minci capek kali aku dari kaya keliling aku Siapa kak? Siapa? Gak tau? Joget tiktok Joget tiktok pak? Oh joget tiktok kak Kodoknya oh, nih kakak ini capek nanya <tuk tersikir> eh, ya bang. Hah, bang? Loh? Loh? Loh Loh, ngomong ya lo ngomong lo kok ngomong sapul pepe Buket. deket deket apa <tuk tersikir> kok eh, oh, aku, <laughs> <Hah>? oh bisu, kok <laughs> oh, mau apa, apa bang? eh, <tutup> ah, apa? nanya, oh, nah nanya apa? eh, oh, artis tiktok, artis tiktok, eh, kok, kok, kamu apa? mau joget TikTok. Eh, foto ini. buat Ngomong apa? Baju hitam Baju abu lah. Iya. Ah, enggak. Foto. Oh. Tak Aku udah lapangan Binjai ya, udah kok lah aku pakai jaket. TikTok. Oh. Ganteng kok. Loh kok aku goblok? Ini Kok aku udah kakak mau kayak kan rekam kan? Si, si, si, si, rekam kau minta apa? oh TikTok, TikTok, ada-ada <tik> <tik> aja Ma. jadi? eh. <tik> oh. kok ngawang betul. sih! Loh! Bisu apa? Eh. <laughs> Ngerjain kok. Kak. Kak. Masa YouTube Kak, Masa YouTube. Masa YouTube. apa ganggu ya. izin ya Kak ya. Itu <laughs> Kami udah temenan, kami temenan. Ah. Gak apa-apa izinnya kak ya yeah. makasih banyak lah bang itu kita... <laughs> wah <laughs> <laughs> <laughs> sorry lagi <aku> buat <baru> video. <laughs> lagi buat video. Sore emang ya. Oke oke. Tadi benar-benar bisu. Bisu kok enggak jawab TikTok. Jadi kalau izin nih YouTube boleh enggak kira, Bang? Boleh, boleh. Silakan. Kita datang. Dadakan. Eh, mami, woi. Lo, ngapa tadi kok ngomong? Aduh, Kak, ngada kan Kakak nih, Kak. Monkey. Oh oh, nah, masker, masker, masker, masker, masker, masker. Oh masker, eh mau mau bunuh orang lagi. masker pakai. Masker Masker mau kok Iya iya iya iya Masker Pakai masker adik Masker pakai Pakai